ikan koi digoreng-goreng enak tenan ayo digoreng-goreng ikan koi ikan koi digoreng-goreng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama Begokska ya teman-teman Kali ini saya tambaknya temen ya Mau lihat-lihat budidaya ikan koi ya Oke ya teman-teman kita menuju ke sana Untuk melihat budidaya ikan koi nya ya ini ikan koi-nya di kasih sentrat ini ya, makanan sentrat ini karena masih kecil-kecil ya, ukuran berapa ini? Yang 10. 10. Dan ukuran 10 cm ini ya. Ini ikan koi teman-teman. Ini ada yang lebih dari 10 juga. Ini ini ditambah ini ya. Nih, di kolam besar kayak tambak dan yang sebelah sini juga ini ukuran kecil ini ukuran sekitar enam delapan yang ini penangkahan ikan koi ini, ya. ini enaknya dimasak ini ya teman-teman Dan, yang ini, dan ini Ketuanya ikan koi <laughs> Bapak Misman ini Jangan lupa ini Di subscribe ya channelnya Misman channel Budidaya ikan koi Ini penangkaran atau Budidaya ikan koi ya teman -teman. Ini sudah termasuk Anakannya dan indukannya ada di dalam, ya. Jadi, tidak boleh diganggu karena dalam proses bertelur, dan ini anak-anaknya yang sudah besar. Ini bawahnya sangat luas sekali, ya. Dan ini anakan koi import ya teman-teman. Sudah -teman. pada kenyang, tidak ada yang naik. Dan ini ikan kola ikan koi nya yang ada di kolam kecil ini ya ini sudah ada yang ukuran 20 sampai ukuran 25 ini ya tapi banyak yang ukuran 10-15 ini juga ikan koi import ya Ya. Ikan koi yang masih ukuran sekitaran 10an. 10 sampai 12. Ini masih berubah-ubah warnanya ini. Jadi ikan koi. Dan yang ini lebih kecil lagi yang ada di sebelahnya. Nah ini ya, ini, ini. ini aja ribuan ini. Ribu-ribu satu kolamnya. Ini indukannya import ini ya, indukan yang sudah bersertifikat. Oke kita lihat yang agak besar Ini ya teman-teman Ini ikan koi yang ukuran agak besar ini ya teman-teman Ya dibilang jumbo ini ya Ukuran-ukuran jumbo ini Ya teman-teman kali yang ukuran besarnya ya teman-teman dan di sana juga masih ada yang agak kecilan dikit ini ya teman-teman jadi ini tempat penangkaran ikan koi nya ya teman, ada terkumpul. ini ukuran lumayan besar ini ya teman-teman. ikannya pada santai-santai ini ya cantik warnanya karena belum pasti warnanya karena masih berubah-ubah ini oke ya teman-teman saya akhiri saja video ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh